Surat yang terakhir aku terima berdebar rasa di dalam dada, namun aku coba jua membuka surat darimu, namun yang aku terima sampai... Punya kosong belaka, apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah engkau. Asip cinta yang tak sampai Berpisah di ujung jalan 够见 Pertanda engkau dan aku akan dipisahkan. Tak pernah engkau bayangkan nasib cinta yang tak sampai berpisah di ujung jalan. Hanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapa yang akan merebut hatiku? Bertahunku siram bunga di taman. Mekarnya di petik. I'll okay. do Kita bersama dulu, hanya kita yang tahu. Dalam mana telah cinta? Sana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikit kasihku kepadamu. Suruh dan berubah, pasti suatu masa kan bersama lagi, engkau dan aku. Pasti juari mati cinta yang Sedikit pun kasihku kepadamu suruhan berubah pasti suatu masa kan bersama lagi engkau dan aku pasti juari nikmati cinta yang istimewa walau ku tak pasti. Bila kemasannya, kau dan aku akan bertemu untuk kita kembalikan keindahan. Satu rasa dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu, ku semati dalam hati hingga kita akan bertemu kemudian. Segala penyebabnya Siapa terlena Pastinya terpada Wujudnya, rayunya, suaranya Yang meminta simpati dan harapan Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu keterangan, hanya kita terus bersama. Belum tentu kita bahagia selama tidak kau rubah cara. Di batas kota ini, ku menatap wajahmu. Perpisahan ini membuat luka di hati. Ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku. Sendiri, kau terpaku melepas kepergianku. Air matamu berlinang membasahi pipi, seakan kau sesali perpisahan ini. Janganlah sesali janganlah kau tangisi aku pergi untuk kembali lagi hapuslah air matamu hapus luka hatimu nantikan aku di batas kota ini pelabuhan jadi saksi dermaga tua menanti Di saat engkau berjanji Untuk kembali lagi Di pelabuhan melawai Ku lepas dirimu kasih Ku harap engkau kembali Untuk ku lagi Pergianku air matamu berlinang membasahi pipi. Seakan kau sesali perpisahan ini. Janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air mataku, hapus suka hatimu. Nantikan aku di batas kota ini. Janganlah kau bersedih, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi Hapuslah air mataku Hapus luka hatimu Nantikan aku di batas kota ini Nantikan aku di batas kota ini Kecewa, sudah cukup cinta. Jangan kau titiskan air mata. Ku yakin hatimu masih sayang kepadaku, masih sayang kepadaku. Hatimu untuk menerimaku kembali Apakah kerasnya hatimu Tak bisa luntur lagi Bumi yang manakah Yang tak pernah basah Bila hujan mencurah Cukup cinta Jangan kau terangkan Lair mata Meskipun Hatimu Berjuta rasa Kecewa Padaku. Tertutup sudah pintu hatimu Jom. Untuk menerimaku kembali Apakah kerasnya hatimu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 Rasa kecewa sudah cukup cinta, jangan kau titiskan air mata. Ku yakin hatimu masih sayang kepadaku, masih sayang kepadaku. Dinginnya angin Malam ini menyapa tubuhku Namun tidak dapat dinginkan hati. Yang engkau hangatkan Siapakah aku ini Untuk meminta bui Yang memutih Menjadi permadani Seperti mana Yang tertulis dalam novel cinta yeah. juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit siapa diriku hanya yang biasa semua itu sungguh aku. Jadah mampu, selaku juga kena jatuh cinta insan sepertimu mu sebelum bidadari seharusnya ku, cerminkan diriku seperti dire. Kasih, aku juga. Sekarang. selain dari cintaku padamu tiada yang dapat bisa kubayangkan kalau selain dari cintaku padamu mengapa perpisahan Terjadi dalam hidupku ketika ku memerlukan Kasihmu lambang tasik selatan Menjeru kenangan sedu berderai air mata piluku bisa ku rasakan selain dari cintaku padamu tiada yang dapat bisa ku bayangkan selain dari cintaku padamu mengapa per Pisang terjadi dalam hidupku ketika ku memerlukan kasihmu Lambang tasik selatan menceruk kenangan, sejuk berderai air mata piluku. Ku rasakan Selain dari cintaku padamu Tiada yang dapat bisa Ku bayangkan Selain dari cintaku padamu Mengapa perpisahan terjadi dalam hidupku Ketika ku memerlukan kasihmu Lambang tasik selatan Menjeru kenangan saju Berderai air mata pilku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 Terluka, aku pun tersiksa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah begitu tinggi. Love Menjelang Dan aku pun kesana Membawa cinta Sebesar dunia Tapi tak kuasa Untuk menyatakannya Bersamamu Kita dibalu Merasa kesunyian ini terlalu indah, tanpa dirimu. Ada di sini, Anda kau tahu, ternyata cintaku.